di bulan Agustus tahun 2020, selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Sagittarius. Di bulan Agustus tahun 2020, selanjutnya kita akan mengambil kartu karya dan pekerjaan seorang Sagittarius. Di bulan Agustus tahun 2020, selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Sagittarius. Di bulan Agustus tahun 2020,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 Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, klinisnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak Sagittarius di bulan Agustus tahun 2020. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, klinisnya kita membuka dan membacakannya. Pertama untuk kesehatan seorang Sagittarius adalah Three of Swords ataupun tiga pedang. Secara umumnya triopsod itu diartikan perasaan sakit dan terluka sehingga ia mengingatnya di bulan Agustus tahun 2020. Dan di sini juga bisa dikategorikan bahwasanya kesehatannya menurun itu dikarenakan ia selalu mengingat masa lalu dan susah move on dari masa lalunya. Jadi untuk kesehatan seorang teroris di bulan Agustus tahun 2020 kesehatannya akan sedikit menurun itu dikarenakan ia selalu mengingat masa lalunya dan susah move on dari masa lalu di bulan Agustus tahun 2020 sehingga di sini akan berdampak negatif kepada kesehatannya dan untuk kartu support energinya adalah Queen of one secara umumnya Queen of one itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi di disini menggambarkan bahwasanya kesehatan seorang Sagitarius di bulan Agustus tahun 2020 itu kategori menurun itu dikarenakan ia selalu mengingat masa lalu sehingga ia di disini merasa sakit dan terluka dan susah move on dan disini Queen of One itu menandakan seorang sahabat dari Sagittarius sendiri selalu mendukung seorang Sagittarius agar bangkit lagi dan move on dari masa lalu sehingga mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita kartu keuangan seorang Sagittarius dan kartunya adalah Four of Pentacle ataupun Empat Koin Secara umum Four of Pentacles itu diartikan zona nyaman, zona keseimbangan, mendapatkan keuangan seperti yang ia inginkan serta keuangannya akan stabil-stabil saja. Jadi untuk keuangan seorang sekitar di bulan Agustus tahun 2020, keuangannya memasuki di dalam kategori zona nyaman, zona keseimbangan dan di sini ia dapat mengontrol pengeluaran serta pendapatannya per bulannya sehingga di sini ia mendapatkan keuangan yang sangat stabil di bulan Agustus tahun 2020. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah King of Pentacle. Secara umumnya King of Pentakel itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang lebih tua dari seorang Sagittarius sendiri dan bisa dikategorikan seseorang yang berpengaruh di dalam kehidupan Sagittarius. Dan di sini menggambarkan bahwasanya keuangan seorang Sagittarius itu berada di dalam posisi nyaman, zona kestabilan dan keuangannya ia bisa kontrol per hari serta per bulannya sehingga di sini seseorang yang lebih tua dari seorang Sagittarius yang merupakan seorang sahabat Sagittarius memberikan masukan kepada seorang Sagitarius agar terus mengkontrol dan menjaga keuangannya lebih stabil sehingga ia akan mendapatkan efek yang positif tentang keuangannya di bulan Agustus tahun 2020 selanjutnya kita kartu, kartu pekerjaan seorang Sagitarius dan kartunya adalah two of one ataupun dua tongkat secara umum two of one ini diartikan Sifat memilih satu lakukan dan satu tinggalkan. Jadi untuk karir pekerjaan seorang Sagittarius di bulan Agustus tahun 2020, ia akan dihadapkan dengan dua pekerjaan sekaligus sehingga di sini ia harus memilih pekerjaan yang benar-benar dapat menunjang pekerjaan dan karirnya lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020. Namun di sini seorang Sagittarius akan betul-betul berat menentukan pekerjaannya dan benar-benar susah untuk menentukan karirnya lebih bagus lagi di bulan Agustus dikarenakan pekerjaan yang ia dapatkan di bulan Agustus, merupakan sama-sama menunjang karir yang lebih bagus lagi ke depannya, sehingga di sini seorang Sagitarius memerlukan masukan dan bantuan dari seseorang yang lebih berpengalaman di dalam kategori karir dan pekerjaan. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah page of cup. Secara umumnya, page of cup itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun, ataupun seorang anak Sagitarius sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Sagitarius dihadapkan dengan dua pekerjaan sekaligus di bulan Agustus tahun 2020. Namun di sini ia tidak bisa melakukannya secara bersamaan. Di sini seorang Sagitarius harus memilih salah satu pekerjaan tersebut yang dapat menunjang karir dan pekerjaannya di bulan Agustus lebih bagus lagi. Dan di sini ia mendapat support ataupun dorongan dari seorang anak yang tidak lain dan tidak bukan adalah anak Sagitarius sendiri. Selanjutnya kita kartu hubungan asmara dan kartunya adalah Egg of Cup ataupun delapan piala, secara umumnya egg of Cup itu diartikan melangkah di dalam diri sendiri, melangkah ke dalam alam, menyatu dengan alam, untuk menentukan solusi dari sebuah hubungan asmara Sagittarius. Dan di sini bisa dikategorikan bahwasannya asmara Sagittarius di bulan Agustus memiliki sedikit miskomunikasi ataupun bertentangan dengan seorang pasangan. Sehingga di sini, seorang Sagittarius perlu untuk menyendiri dan menyatu dengan alam untuk mendapatkan solusi atas masalahnya. Jadi, di sini, asmara seorang Sagittarius bisa dikategorikan sedang mengalami cekcok ataupun miskomunikasi bersama pasangan, dan di sini, seorang Sagittarius disarankan menyatu dengan alam untuk menemukan jawaban atas masalah dari asmaranya, dan untuk support energinya adalah King of One secara umumnya King of One itu diartikan seseorang yang lebih dewasa dari seorang Sagittarius dan yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan Sagittarius dan di sini menggambarkan asmara seorang Sagittarius mengalami cekcok dengan pasangan dan sedikit miskomunikasi di bulan Agustus tahun 2020 sehingga Sagittarius disini perlu untuk menyendiri dan menyatu dengan alam untuk mendapatkan solusi atas masalah asmaranya dan di sini seseorang yang lebih tua ataupun yang bisa dikatakan sangat berpengaruh di dalam kehidupan Sagittarius memberikan masukan terhadap Masalah hubungan asmara, dan disinilah masukan itu, sangatlah berdampak positif kepada asmara seorang Sagittarius di bulan Agustus tahun 2020. Dan seseorang tersebut merupakan sahabat terbaik seorang Sagittarius sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah: The High Priestess. Secara the High Priestess itu diartikan mahir dalam intuisi, mahir dalam spiritual, mahir dalam pikiran, mahir dalam mengatasi semua keadaan dan dalam bentuk kondisi apapun. Jadi jika the high crisis kita gabungkan dengan kesehatan seorang Sagittarius di sini menggambarkan seorang Sagittarius, kesehatannya akan menurun di bulan Agustus itu dikarenakan ia mengingat masa lalu yang sangat sakit di bulan Agustus tahun 2020 dan di sini seorang pasangan mendukung seorang Sagittarius agar bangkit dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi. Dan the high crisis disini sini menggambarkan Seorang Sagittarius akan mampu mengatasi semua permasalahannya di bulan Agustus, terutama di dalam kondisi kesehatan. Dan di sini, Sagittarius akan mendapatkan kembali kesehatannya yang sangat bagus di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya, jika kartu hidup kritis kita gabungkan dengan keuangan seorang Sagittarius, di sini menggambarkan. Keuangan seorang Sagitarius di bulan Agustus tahun 2020 itu berada di dalam zona nyaman dan kategori zona kestabilan. Sehingga di sini sahabat Sagitarius memberikan masukan yang sangat positif untuk mempertahankan keuangan yang sangat stabil tersebut. Dan The High Prestige di sini menggambarkan seorang Sagitarius di bulan Agustus tahun 2020 merupakan sosok seseorang yang dapat mengontrol keuangannya sendiri tanpa masukan dari orang lain. Dan di sini seorang Sagitarius ingin bertujuan meningkatkan keuangan lebih bagus lagi untuk masa depannya. Dan jika kartu The High Priest kita gabungkan dengan kartu pekerjaan seorang Sagittarius di sini menggambarkan seorang Sagittarius dihadapkan dengan dua pekerjaan langsung di bulan Agustus tahun 2020 dan bersifat memilih. Dan di sini seorang Sagittarius membutuhkan masukan dari seseorang. Dan di sini seseorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun tidak lain dan tidak bukan adalah anak Sagittarius sendiri memberikan dukungan agar lebih fokus lagi di dalam karir dan pekerjaan. Dan the High Christis di sini menggambarkan tanpa bantuan seseorang seorang Sagitarius mampu menentukan karir dan pekerjaan yang tepat di bulan Agustus yang sangat menunjang karirnya lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya jika kartu asmara seorang Sagitarius kita gabungkan dengan kartu the High Christis di sini menggambarkan asmara seorang Sagittarius mengalami cekcok ataupun miskomunikasi dengan pasangan di bulan Agustus sehingga ia perlu menyatu dengan alam untuk menemukan jawaban atas masalahnya dan di sini seseorang sahabat ataupun seseorang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Sagittarius memberikan masukan yang sangat positif dan akan berdampak positif kepada masalah asmaranya dan the high di sini menggambarkan seorang Sagittarius merupakan sosok seseorang yang mampu mengatasi semua masalah di dalam kategori asmara sehingga di sini asmara seorang Sagittarius semakin lama akan semakin bagus di bulan Agustus tahun 2020 bersama seorang pasangan dan untuk angka keberuntungan seorang Sagittarius di bulan Agustus itu berada di angka 3 34 42 28 dan 82 dan di disini juga bisa dikategorikan bahwasannya seseorang yang mendukung seorang Sagittarius di bulan Agustus itu merupakan sosok sahabat terdekat dan orang yang berpengaruh di dalam kehidupan Sagittarius sendiri baik mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Sagittarius di bulan Agustus tahun 2020 semoga bermanfaat ingat like komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi keamalannya